Halo guys kembali lagi di channel Starking dan dan gua Trisna Andrean di sini gua sebagai host dan di sini gua akan memberi pertanyaan kepada channel Starking ini dan yang punya channel Starking memberi pertanyaan dan gua akan ditanya tapi gua nggak mau karena nggak jelas pertanyaannya dan di disini channel Star King ada gua tapi gua nggak mau karena gantian gue ngasih pertanyaan dia yang ngasih penjelasan karena pertanyaannya cukup tidak jelas kalian jangan lupa subscribe channel gue Trisna andrian dan disitu banyak video lu lucu aneh terunik disitu ada banyak penusuran juga ada dan jangan lupa kalau kalian lihat video gua kalian bisa subscribe, like, comment se sebanyak-banyaknya. Support terus channel gua dan di sini gua akan bakal kasih pertanyaan kepada channel Starking, mana dia orangnya? Starking, ke sini lu. Shit. Dia masuk udah kayak gempa ya. Dan di sini gua bakalan ngasih pertanyaan kepada nih yang punya channel Starking nih. Buset, di kamera parahnya gede banget ya. Serius lu paralugu gede banget. dan di sini gua akan ngasih pertanyaan yang pertama lebih suka makan gorengan atau nasi padang lebih suka makan gorengan kenapa gorengan karena gorengan itu banyak kalau nasi padang kan mahal sepuluh ribu <laughs> nyari yang murah aja lah biar banyak lu gorengan itu <laughs> dua lebih suka panas ya cuaca panas atau cuaca dingin cuaca dingin kalau panas itu nggak enak apa ya kayak geram bulu kalau dingin kan lumayan kayak di salju lah nah ini kan panas nih rumah lu taruh gue pasang apa ya pokoknya biar dingin kasih apa ke es batu ke lucu kampret <tuk> tiga lebih suka pedas atau asin asin kalau pedas itu apa yang rasanya gimana nggak enak gitu kalau pedes mah kalau asin kan apa ya lumayan enak lah. Ya udah tuh nah, enggak. Tu gaduin not aja tuh ya asin kan. Kaya, sama licin ya. Iya sama itu siapa tuh? Apa? Nih, pertanyaan itu. empat Lebih suka ngopi atau ngeteh? Ngopi. Kalau ngopi kan apa ya? Nikmat gitu, nikmat. Kalau ngeteh kan kayak, kayak apa ya? Cuma kalau lagi sakit tuh enaknya ngeteh gitu lah lima lebih suka makan bakso atau ayam goreng ayam goreng kenapa itu ayam goreng karena disitu ada ayam geprek iya benar. karena ada ayam geprek yang rasa pedesnya itu boset kayak apa ya apa? lu Kep tadi bilangnya kagak mau makan pedes lu oh. <laughs> tapi kalau geprek gepreknya suka sih ya aja kan itu ada ada pedes-pedesnya dah. Pembicaraan kita cukup sampai di sini Ntar lanjut ke part 2 ya Mari dan kita kita lanjut, kita lanjut ke part 2 Dan gua Sebelum penutupan gua akan bicara Jangan lupa subscribe channel Trisna Andrea Disitu di Disitu banyak Link ada di deskripsi atau di kolom komentar juga ada Ya bye bye